Yeah! <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Fifta di Abu Dhabi yang akan menemani sahabat semua dalam episode terakhir Parenting Talk Show Ibu Generasi Cerdas, di mana kami hadir dengan mengangkat tema-tema menarik seputar dunia parenting. Acara ini merupakan program kolaborasi antara Little Giants dan Ibu Profesional Asia. Ibu Profesional Asia merupakan komunitas pemberdayaan perempuan Indonesia yang merantau ke negara-negara Asia dan Timur Tengah. Di mana kami belajar dan berkarya bersama dan terus berusaha memantaskan diri dalam peran kami sebagai seorang perempuan, seorang ibu. Ibu Profesional adalah organisasi pemberdayaan perempuan non-profit yang hadir di berbagai kota di Indonesia dan juga luar Indonesia. Sahabat, Kali ini kita akan merangkum hikmah dari semua tema diskusi yang pernah berlangsung dalam Ibu Generasi Cerdas. Tentu saja tidak terlepas dari episode Rara yang terbaru, hikmah yang dalam yang dapat kita petik dan sesuai dengan bahasan kita kali ini. Mari kita saksikan cuplikannya. Rara sayang, meminta maaf juga ada adabnya loh.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 kita sebagai orang tua diajari juga kan ya bagaimana Umma abah berinteraksi, memberi nasihat, memberi dukungan atau menegur misalnya. Karena pola asuh serta hubungan yang baik antara orang tua dan anak merupakan pangkal dari keberhasilan anak di masa mendatang. Apa yang terjadi di rumah akan tercermin dalam keseharian anak. Sebagai orang tua tentulah kita ingin membantu anak menjadi pribadi yang baik. Ini akan menjadi bekal bagi anak kita ketika mereka terjun ke lingkup masyarakat yang lebih besar. Bagaimana orang tua memandang konsep dirinya memegang peranan penting dalam pengasuhan. Serta pembentukan karakter dan mental anak terutama bagi seorang ibu. Karena kita ibu yang lebih banyak berinteraksi dengan anak. Lalu... Apakah kita masih harus memperdebatkan siapa yang lebih hebat? Ibu bekerja di ranah publik atau di ranah domestik? Atau yang lebih sering kita dengar ya, ibu rumah tangga versus ibu bekerja. Oh, ada yang masih tidak percaya diri di sini dengan menjadi hanya seorang ibu rumah tangga? Ikuti obrolan kami hari ini dalam parenting talk show Ibu generasi Cerdas, episode pemungkas dengan tema Semua Ibu Hebat. Seperti minggu-minggu sebelumnya, kita akan mengobrol, menceritakan pengalaman, dan belajar bersama di sini. Tentu saja, saya ingin menyapa sahabat semua sebelum itu. Dari mana saja ya, sahabat Nusa dan Rara Lovers, serta sahabat ibu profesional yang sedang menonton live saat ini? Dan saya juga menyapa, "Halo, untuk sahabat-sahabat yang..." Nanti menontonnya siaran tunda ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar nama dan kota domisilinya ya. Boleh juga dituliskan "saya menonton sambil menyapu" misalnya. Oh uh, ya, silahkan langsung dituliskan di kolom komentar. Baik, ada Mbak Fanny Yulia Puspita Sari Tasik Malaya merapat. Ayo, ayo, teman-teman Tasik, <laughs> silahkan merapat ya. Masya Allah, semoga sehat selalu ya, Mbak mbak ada Rizky Amalia Medan Indonesia hadir halo Medan terima kasih sudah menyimak juga ada mbak Putri Ira Saraswati Singapura sudah standby dengan love love iya terima kasih kakak Ira juga ada Pur Sapta Purwani Garut ikut menyimak terima kasih wah seru sekali ya Tentu sudah tidak sabar kan sahabat semua di rumah ya Saya kali ini ditemani siapa episode pamungkas spesial sekali Langsung dari oh, salah tiga <gifat> Ya beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat saya kagumi Beliau seorang mentor bagi ribuan perempuan, ribuan ibu di komunitas ibu profesional Saat ini sudah hadir bersama saya Assalamualaikum, halo Ibu Septi. Waalaikumsalam, Mbak Vifta. Halo, Mbak Shalwa. Alhamdulillah. Ibu, bagaimana sehat? Ibu senyum, Alhamdulillah, sehat. <laughs> masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami. Hari ini di episode pemungkas, Ibu generasi cerdas. Sahabat, Ibu Septi ini adalah ibu tiga orang anak ya ibu, dengan sudah memiliki satu orang cucu beliau ya. saat ini tinggal di salah Indonesia ibu bekerja di ranah domestik ini ya, bagaimana beliau membuat saya dan membuat teman-teman saya semua di ibu profesional itu bangga mengatakan saya ibu rumah tangga ini salah satu goalnya ya ibu supaya perempuan itu bangga mengatakan saya ibu rumah tangga Masya Allah, beliau adalah pendiri ibu profesional penggagas jarif matika Komunitas Ciantrik, kemudian Fellow Ashoka dan Fellow Facebook Community Leader. Wow, beliau penggiat pendidikan keluarga sejak tahun 2016 uh, di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mendapat penghargaan ini bu ya, masya Allah. Kemudian beliau juga mendirikan School of Lebah Putih. Kemudian sekolah ini terpilih menjadi sekolah keren tingkat nasional tahun 2017 versi Kemendikbud. Kemudian beliau ini tentu saja pernah mendapatkan komunitas profesional yang terpilih sebagai the most influence community tingkat nasional tahun 2018 versi Jawapos. Juga terpilih sebagai satu di antara 100 leader komunitas tingkat dunia Yang berhak mengikuti Facebook Community Leadership Program di Silicon Valley California pada bulan Oktober 2018 dan Juli 2019 Dua kali ya Bu, Masya Allah Sudah mendatangi kantornya Facebook langsung Wow, Masya Allah Dan tentu saja yang terbaru Beliau mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 12 tokoh inspiratif Penghargaan diselenggarakan oleh Guardian Ibu Septi terpilih sebagai wonderful people dalam kategori woman empowerment masya Allah. Wow, Wah. tunggu tunggu dengan segudang prestasi kegiatan yang seperti itu. Coba ibu boleh disampaikan di waktu luangnya ibu ngapain bu? Karena sibuk semua tadi kayaknya waktunya produktif semua. Waktu luangnya ngapain coba? Uh, justru uh, ketika kita sibuk itu kita memiliki justru memiliki waktu luang gitu memiliki waktu luangnya itu malah oh. banyak banget gitu ini yang terjadi oh, iya. karena kita kan merasa kalau kita banyak waktu luang tuh kayaknya kita nggak ngerjain apa-apa gitu kan gak ngerjain apa-apa oh. tapi kalau kita di antara jeda waktu luang nah itu saya biasanya apa leya ya gitu leya itu bebaring kegoleran gitu kan kegoleran <tuh>. Iya, kemudian uh, ngopi itu pas, pasti gitu ngopi bareng Pak Dodi, gitu. ngopi bareng ah, Pak ya, Dodi uh, ya, ya. di antara waktu-waktu itu harus ada sesi ngopi barengnya gitu ya, hmm. itu yang selalu ada di tiap hari Mbak Fifta ya. Iya, masya allah dengan ngopi men ini mendapatkan inspirasi, kemudian ngobrol dengan Pak Dodi ini jadi jadi sangat <laughs> produktif juga sahabat di rumah mungkin bisa uh, menonton. Uh, Obrolan dapur ibu nih ya dengan spesial dengan Pak Dodi, masya Allah, kita akan mendapatkan banyak hikmah, inspirasi kehidupan ya, ibu mulai dari mendidik anak bahkan bagaimana merdeka belajar semua hal. Keren sekali, masya Allah. yang penting ngobrol bareng, kemudian ngopi bareng, main bareng gitu, beraktivitas bareng, nah itu kuncilah kita di saat salah-salah itu harus ada gitu ya. Iya, masya Allah ya, wow, sahabat. Sudah tidak sabar, ya seperti biasa Jangan khawatir talkshow ini interaktif Silahkan menanggapi atau bertanya langsung Tuliskan nanti di kolom komentar Dan nanti akan ada tentu saja Segmen quiz Dengan hadiah yang menarik Sesuai dengan tema kita kali ini Semua ibu hebat Ya baik, sahabat coba saya Mau terpesona dengan ibu Coba saya mau tanya dulu nih Pada sahabat di rumah ini Apakah Sahabat pernah mempelajari ilmu tentang parenting sebelum menikah? Nah ini pertanyaan yang menggelitik ya ibu ya Penting banget untuk ditanyakan Apakah sahabat pernah mempelajari ilmu tentang parenting? Ilmu tentang menjadi ibu, ilmu tentang menjadi istri, ilmu tentang menjadi menantu Ya kan? Menjadi ipar, apakah pernah mempelajarinya? Coba silahkan tuliskan di kolom komentar ya sudah pernah belum? Kalau sudah pernah di mana? Ah, sahabat Ibu belajar sudah. Wah, keren. Sudah pernah, boleh ya? Dari Mbak Fahrunisa Ayubi belum? Oke, okay, belum ya. Seingat saya saya juga waktu itu belum. Pernah mungkin mengikuti ada waktu kita mengajukan ke KUA ya, ada sebelum kita menikah itu nanti dari kua -nya akan memberikan seperti Sedikit pengantar gitu ya Pelatihan pranikah ada ya Tapi apakah itu sudah merasa cukup Mungkin ada yang boleh Yang mengikuti boleh dituliskan Dari Syakira Mecca belum Iya hmm, Belum juga ya Dari Nabila Nurul Hawa belum Nah iya nih belum semua ya kan yang belum ada tadi yang sudah juga ya Apakah itu sudah merasa cukup Atau belum Nah untuk Ibu Septi kita ini sebagai perempuan, kemudian nanti jadi istri sekaligus kemudian jadi ibu. Kita perannya banyak banget, kan, Ibu? Ya, Benar. ada kesehatan, menjaga kesehatan keluarga, kemudian dari segi finansial, aduh, bagaimana yang memikirkan pegas, galon listrik, anak sekolah, bla bla bla, kebersihan rumah, kerapian rumah, hingga keharmonisan keluarga. Itu tanggung jawab kita. Nah, menurut Ibu, konsep diri seperti apa sih yang harus dimiliki orang tua? Ibu khususnya dalam menjalani peran yang banyak ini, Ibu. Silahkan. Iya, sebenarnya dalam proses membangun keluarga, itu adalah peran bersama sebenarnya ya. Tidak hanya peran perempuan, gitu. Tidak hanya peran perempuan dan tidak hanya peran menjadi ibu. Maka kita yang pertama itu harus, namanya dua orang bertemu kan berkolaborasi, ya. Berkolaborasi. Ketika berkolaborasi, kita harus menjadi orang yang setara, gitu. Menjadi setara antara kita dan pasangan kita. Nah disitulah maka kita harus memiliki uh, karakter yang percaya diri. Ya, Orang yang setara itu berarti uh, kita sudah percaya diri, kita tidak bergantung pada yang lainnya. Kemudian ayo kita ngobrol bareng gitu berdaulat penuh atas keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita. Sehingga ketika banyak peran yang kayaknya aduh beban banget buat seorang perempuan gitu perempuan Itu akan kita obrolkan bersama, kita bicarakan bersama dengan pasangan kita Sehingga tidak hanya menjadi peran kita sebagai perempuan tapi menjadi peran bersama kita Karena kita berkolaborasi bersama, gitu Mbak Fifta Wah Masya Allah, iya jadi konsep dirinya perempuan begitu dia menjadi istri kemudian menjadi ibu Ini percaya diri dulu Ya, Bu. Ya, Bu, saya bisa. Bu, saya mampu. Dan jangan lupa, jangan merasa sendiri, melibatkan pasangan itu. Ya, Bu, ya, ya. ngobrol bareng, main bareng tadi itu. Ya, Bu, ya, masya ya, Allah. Terima betul. kasih. Hmm. Ada sahabat yang ingin memberikan komentar ini, Bu. Silakan mohon ditampilkan, <laughs> iya. Sahabat kita sepertinya sangat tertarik juga nih Bu, dari Mbak Dini Rahmawati. Sebelum nikah tidak pernah belajar parenting, dulu mikirnya menikah itu kayak garis finish, sisanya sambil jalan. Ternyata, oh ternyata ya. <tuh> <tuh> ternyata itu adalah awalan ya Mbak Dini ya, awalan kita masuk ke ranah, apa ya, jungle of knowledge gitu ya. Itu ada hutan pengetahuan yang banyak banget gitu, yang kadang kita ya. masih gelap gitu kan. Ini ini harus kemana, harus gimana gitu. ya Iya betul sekali ibu. Sering kita mendengar buat perempuan pasti dibilangin kalau kita menikah tuh dibilang selamat datang di kehidupan yang nyata, yang sesungguhnya Loh, Emang selama ini saya nggak nyata ya. <laughs> Baik ada satu lagi komentar dari sahabat kita di rumah, silahkan dari Mbak Zahra Naim masih belajar tapi bingung dari mana belajarnya nah iya tentu saja di zaman sekarang ya Bu ya banyak sekali sumber tetapi mungkin Mbak Zara bisa kulik-kulik klik Ibu profesional Insya Allah ini foundernya adalah Ibu Septi langsung di sini kami belajar bagaimana menjadi seorang perempuan yang percaya diri dengan dirinya dengan semua kelemahan dan kelebihan kita, ya, Ibu, boleh sedikit, Bu. Ibu profesional itu apa sih? Mungkin coba langsung dari bibirnya, Ibu. Saya iya, jadi Ibu profesional itu adalah sebuah forum bagi kita semuanya, para perempuan, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, untuk meningkatkan kualitas diri kita, ya, dalam menjalankan peran. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, dan sebagai seorang istri. Karena kita tidak bisa belajar sendirian nih, kita harus bergandengan tangan gitu kan. Dan kadang gini loh mbak, kalau kita sudah menjadi ibu, sudah menjadi istri, kadang kita melupakan perkembangan diri kita gitu. Bahwa kita ini adalah seorang perempuan yang masih terus berkembang. Sehingga jangan sampai justru kualitasnya turun uh, dari sebelum kita menikah dulu gitu. Jadi ketika kita masih mahasiswa, ketika masih sendirian, itu kita uh, aktif. Kemudian belajar kemana-mana, berorganisasi di mana-mana, berkarya. Tapi ketika sudah masuk dalam sebuah uh, organisasi kecil, komunitas kecil yang bernama keluarga, nggak dilakukan lagi gitu. Nggak dilakukan lagi. Nah, itu makanya kita ayo barengan. Kita berkomunitas, kemudian bergandengan tangan di ibu profesional Wah, Masya Allah, kebayang ya sahabat Mengapa mendapatkan begitu banyak penghargaan Masya Allah, terima kasih Ibu Septin. Nah, coba sekarang saya tanya sahabat di rumah lagi nih ya Siap-siap di keyboardnya, siap-siap di gadgetnya ya Coba saya tanyakan, apa sih parameter keberhasilan orang tua menurut sahabat? Nah, dari sekian banyak peran yang harus kita jalani sebagai parameter keberhasilan orang tua menurut sahabat itu apa sih? Ya kan? Kalau sebenarnya parameter keberhasilan pasti akan berbeda-beda ya, Bu, ya karena kita masing-masing keluarga memiliki value yang berbeda, memiliki tujuan yang berbeda. Tapi insyaallah sama sebenarnya akhirnya pasti kita ingin berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat Pasti ya ibu ya Nah Tapi bagaimana itu supaya bisa bahagia di dunia Terus bahagia juga di akhirat Nah itu dia akan menjadi bahan diskusi untuk kita bersama nih. Nah sebenarnya coba sahabat tuliskan keberhasilan Parameter keberhasilan orang tua menurut sahabat di rumah Ya silahkan ya Kalau menurut ibu Septi Ah, tunggu sebentar, Ibu. Dari sahabat kita, Sri Setiani Sedunia, sesurga bersama keluarga. Pastinya, ya amin. Semoga seluruh sahabat ibu profesional Asia, seluruh sahabat Musa dan Rara lovers, ya Bu. Ya, kita berdoa semoga kita semua bisa berkumpul kembali di surga. Oke, dari Mbak Sylvie Ivi, Ibu Bahagia, sehingga semua anggota keluarga bahagia. Ya, parameter keberhasilannya adalah kalau Ibu bahagia, betul sekali. Ibu bahagia, Ibu bersinar. Ibu sehat, insyaallah ya. Bu, ya, tiang yeah. keluarga, Ibu adalah tiang keluarga ya. Ini jawaban dari sahabat kita, sahabat ibu pembelajar. Kalau sampai diidolakan dan dibanggakan oleh anak, wah, iya, yeah. <laughs> yeah. itu parameter yeah. yang menyenangkan ya. Iya, yeah, betul-betul dari mm -hmm. Mbak Dede, satu lagi mertua profesional. Oh, <laughs> yeah, ini tahap-tahap berikutnya nih. Nanti ya, pasangnya yeah. jadi mertua profesional, <laughs> wah betul. Tuh, lah, kan ini sahabat hmm. ibu safety tuh tidak bisa seperti diberi ting ting ting langsung jadi ide ide ide. allah ya? <laughs> jadi ada geng ibu mertua hmm. profesional. Wow, <laughs> nenek profesional, nenek profesional. Wah, masya Allah. Terima kasih untuk sahabat semua <laughs> yang sudah menuliskan di kolom komentar. Ya, betul. Iya, Bu. Ya, kalau menurut ibu sendiri, sebenarnya parameter ibu, seorang ibu safety apa ya? Yeah. Ya, parameter. Saya akan memulai dengan parameter terlebih dahulu. Parameter itu adalah indikator ketika kita menilai keberhasilan diri kita dalam menjalankan peran kita. Maka indikator itu harus kita buat sendiri jangan sampai kita mengukur eh, apa namanya badan kita dengan baju orang lain gitu ya jadi kita kadang mengukur indikator-indikator kesuksesan kita dengan indikator kesuksesan orang lain lah ini kan bikin stres gitu ya bikin stres nah kalau indikator eh, saya dan ibu profesional itu adalah menjadi kebanggaan keluarga gitu indikatornya adalah kebanggaan keluarga maka dikembalikan dikembalikan eh, apakah suami kita bangga apakah anak-anak kita bangga apakah diri kita diri kita sendiri ini kadang yang dilupakan ya diri kita sendiri bangga dengan eh, pencapaian kita saat ini gitu karena siapa sih yang akan eh, bangga kepada diri kita selain diri kita sendiri, gitu, jadi kita tidak akan mempedulikan uh, orang di luar sana gitu, orang di luar keluarga kita well, kita dan keluarga kita itu bangga dengan diri kita, maka perlu yang namanya respon, bertanya bagaimana perkembangannya kalau mendapatkan feedback oke okay, diterima, gitu karena itu bagian dari respon dari orang-orang terdekat kita nah, itu adalah indikator versi saya nah nanti silahkan teman-teman tidak harus sama, semua semua harus membuat indikator versi terbaiknya masing-masing gitu. Wah terima kasih sekali ibu. silahkan loh ya sahabat kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja ini kami e, diantara jadwal-jadwal sibuknya ibu ini kami berhasil menyelipkan satu ibu mohon gitu ya. Jadi silahkan dimanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya langsung kepada beliau. Baik satu lagi ibu saya ingin bertanya sebenarnya dari Kan tadi Ibu menyebutkan bahwasanya ibu yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan perannya. Sebenarnya, kalau menurut Ibu, ya, ibu yang bersungguh-sungguh itu yang seperti apa sih, Ibu? Ya, yeah. uh, sungguh-sungguh itu adalah meletakkan hatinya dekat dengan langkah itu. Jadi, kadang kan kita langkahnya di Abu Dhabi, gitu. hatinya di Indonesia. Gitu kan, gitu kan. Secara fisik kita ada di Abu Dhabi, tapi hati kita ada di Indonesia. Maka bersungguh-sungguh itu adalah meletakkan hati dekat dengan langkahnya. Sehingga ketika teman-teman mengambil satu peran, berikan hatinya dan berikan fokus teman-teman kesungguhan di sana maka kita selalu punya tagline di ibu profesional adalah be professional, rezeki will follow gitu. Jadi ketika kita meletakkan hati dekat dengan langkah kita, dekat dengan keluarga kita, dekat dengan gerakan-gerakan yang kita jalankan selama ini, diberikan hatinya, maka akan ada uh, proses gitu ya, ada adakan proses kesungguhan itu dalam sebuah resultnya nantinya Kak. akan kita lihat, berbeda pasti gitu, berbeda antara yang meletakkan hatinya dengan yang tidak karena sebenarnya di antara kita itu, uh, kalau saya misalkan ya, tidak, uh, bukannya tidak ada waktu sebenarnya gitu tapi karena kita tidak memprioritaskan gitu tidak memprioritaskan sehingga semua pekerjaan, semua peran yang ada dalam kehidupan kita sebagai perempuan itu, uh, kenapa kok menjadi biasa-biasa saja? Gitu, menjadi biasa-biasa saja semuanya ya, karena kita tidak meletakkan kesungguhan. Kesungguhan itu berkaitan dengan hati, tekad, kemudian tadi uh, indikator suksesnya itu selalu dibuat gitu, kan? Nah, itu bisa bisa menunjukkan bagaimana kita menjalankan sebuah peran salah satu aja peran itu dijalankan dengan kesungguhan beda hasilnya Mbak Oh ya Masya Allah ya sahabat bersungguh-sungguh itu yang meletakkan hati karena kalau sudah meletakkan hati dan pikiran pasti kita akan berusaha misalnya Oh saya ingin memasakkan untuk anak saya suatu yang makanan yang sehat pasti jadinya karena bersungguh-sungguh jadinya belajar untuk itu, mencari tahu gitu ya Bu ya. Karena ya, mengetahui apa saja yang dibutuhkan, wah Masya Allah. Betul. Terima kasih sekali Ibu, ada pertanyaan dari sahabat kita di rumah untuk Ibu, silahkan dari Kakak Una, Una Hill. Izin bertanya Ibu, mengapa di nama komunitas yang Ibu dirikan ada kata profesionalnya? Apakah maknanya dan apa yang Ibu perjuangkan bersama komunitas Ibu profesional? Salam dari yeah. negeri jiran Ibu. Yeah. Ya, kenapa, Ibu. Salam Mbak Una ya. Yeah. <laughs> yeah. uh, awalnya adalah kata profesional itu selalu lekat dengan profesional dan amatir ya. Selalu lekat dengan finansial Gitu selalu lekat dengan finansial, padahal itu adalah uh, efek dari keprofesionalan kita. Nah, profesional itu apa? Dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, belajar terlebih dahulu ilmunya, tidak menjalankan sebuah profesi atau peran asal dengan asal gitu ya. Maka ada persiapannya, ada ilmunya, kemudian meletakkan hati dan pikirannya gitu dalam menjalankan peran tersebut. Gitu. sehingga rezekinya ngikutin gitu kan rezekinya ngikutin jadi bukan bukan asal profesional itu berarti nanti digaji gitu enggak gitu kan profesional itu adalah uh, kesungguhan ya bersungguh-sungguh maka uh, peran menjadi ibu itu adalah peran yang katanya paling mulia gitu paling mulia kemudian uh, paling berat 24 jam per 7, gitu ya itu ada terus proses yang yang dijalaninnya tapi peran ibulah yang paling tidak pernah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita menjadi ibu itu kayaknya taken for granted aja gitu kan. Oh iya ya, jadi ibulah hai sudahlah jadi ibu pasti bisanya gitu kan. Tidak berusaha untuk uh, pro, secara profesional karena ada guru profesional, ada banker profesional, mereka mempersiapkannya jauh-jauh hari yeah. sebelum yeah. menjalankan peran, tapi kita sebagai ibu sangat sedikit. Ingatin ajalah pang. gitu ya Bu, biasanya pasti bisalah naluri. Salah gitu kan. Itu turun temurun itu. Itu ilmu turun temurun padahal perkembangan zaman sudah berbeda. Kita menghadapi zaman yang berbeda, anak yang berbeda dengan zaman kita dididik orang tua kita dulu. Jadi tidak hanya bisa menggampangkan bahwa ini turun temurun pasti bisa gitu. Iya Masya harus Allah diperjuangkan saya, ya Mbak ya betul harus diperjuangkan banyak yang harus dipelajari sebenarnya sahabat jadi saya pernah mengikuti kelas menggendong apa Wah. ini ternyata iya ternyata menjadi ibu baru bingung antara ini anak mau ditaruh tapi harus mengerjakan ini itu bagaimana ternyata ada kelas menggendong bagaimana cara supaya menggendong aman Ibu tidak terlalu lelah, tetap bisa mengerjakan pekerjaan yang lain Wow gitu ya Ada kelas laktasi Ada banyak sekali kelas-kelas yang bisa diikuti sahabat Ayo mari ya. semangat kita belajar bersama Baik ini ada pertanyaan lagi dari sahabat di rumah Silahkan dari Mbak Erlinda Wati Damanik Izin bertanya Bu Bagaimana caranya menjadi ibu pekerja yang tetap bisa menjadi kebanggaan keluarga? Terkadang merasa insecure melihat teman-teman yang bisa meluangkan 100% waktunya untuk keluarga. Nah yeah. ini, Iya yeah. Sama-sama aja Mbak Erlinda Wati. Uh, ibu yang 100% waktunya untuk keluarga kadang juga merasa insecure ketika yeah. melihat teman-teman yang bekerja di ranah pabrik. Eh, enak ya keren ya sendiri ya, ya keren ya gitu kan sama ini kalau di bahasa jawa namanya sawang sinawang gitu saling melihat gitu saling melihat kondisi realnya hmm. seperti apa karena uh, siapa bilang ibu bekerja di ranah publik tidak bisa mendidik anaknya dengan baik banyak contohnya, gitu ya, banyak contohnya, banyak uh, best practice ya, best practice di Indonesia maupun di luar Indonesia, di mana mereka adalah para ibu yang bekerja di ranah publik, bahkan para single mom, Para single mom nih, uh, harus bekerja, memenuhi kebutuhan finansial keluarganya, kemudian harus mendidik dengan sedikit dan banyak yang sukses, gitu, banyak yang sukses sehingga saya kalau uh, saya Bukan yang bekerja di ranah uh, publik, tapi saya melihat contoh, melihat contoh adalah ibu saya. Saya dibesarkan oleh seorang single mom. Ibu saya bekerja di ranah publik, gitu bekerja di ranah publik uh, full waktunya. Bahkan masih kuliah, gitu ya. Pulang kerja masih kuliah lagi, kemudian masih berorganisasi lagi, gitu, masih berorganisasi lagi. Nah ini pasti kan uh, banyak hal ya, banyak hal yang uh, kadang terlewatkan dalam pendidikan anaknya. Tapi bagaimana uh, seorang ibu yang bekerja di ranah pabrik ini memiliki quality time-nya? Misalkan ketika sudah selesai bekerja maka selesai diletakkan dan pulang itu meletakkan hati dan pikirannya untuk anak-anak gitu. Jadi ketika kita berangkat ke ranah pabrik itu uh, cantik, harum ya, cantik, harum, profesional mempersiapkan semuanya, hati dan pikiran kita sudah ada di kantor waktu itu ketika berangkat, maka ketika mau pulang ke rumah, letakkan semua urusan kantor di kantor saja gitu ya, di kantor saja. Kemudian bawa pulang eh, hati dan pikiran Anda untuk anak-anak. Kemudian kondisinya apa? Lebih cantik, lebih harum dibandingkan ke saat kita berangkat tadi. Jangan kucel-kucelnya, jangan kesabarannya itu sisa-sisanya gitu. Jadi kita sudah siap nih, karena profesional itu meletakkan hati gitu, meletakkan hati dan pikirannya menuju ke tempat yang akan didatanginya. Peran berikutnya, berganti peran kan gitu ya, berganti peran. Nah disitulah maka uh, dimulai dari itu saja, teman-teman akan berbeda banget. Akan berbeda banget dan hasilnya akan berbeda juga gitu kan dibandingkan dengan kita ya sudahlah capek, di rumah mama capek jangan jangan diganggu mau istirahat gitu kan mau istirahat. Nah itu akan berbeda maka kita meletakkan hati dan pikiran kita nanti dekat iya. dengan langkah kita gitu ya. Betul sekali ya ibu Masya Allah tetap ibu bekerja di ranah publik, ibu bekerja di ranah domestik adalah seorang ibu yang hebat. Ya, Bu, ya. Masya Allah, terima kasih sekali Insidenya Ibu, ya. ini sering Betul sekali Ibu, jadi ada versus-versus Tadi itu, versus Ibu bekerja Versus Ibu tidak, semuanya adalah Ibu Dan semuanya hebat, asal Meletakkan hati bersungguh-sungguh, jadi Di rumah bukan dapat sisanya Seperti kata Ibu Septi tadi ya. ya, udah capek ya. macet Di kantor banyak masalah, di rumah udah tinggal Marah-marahnya, nah ya. gitu itu berarti Kita tidak kan. profesional yang itu-itu. Ya itu. nah, betul, berarti profesional di kantor tidak profesional di rumah. Nah, yeah. itu lebih, lebih lagi, jadi sebenarnya double job gitu ya. Jadi sebenarnya malah hebat. Yeah, ya. semua. Kalau ibu saya dulu selalu bilang bahwa ibu yang bekerja di ranah pabrik itu double garden kalau mobil gitu kan. Double garden itu artinya powernya lebih Itu punya power yang lebih. Kemudian bagaimana bisa cut off time. Jadi uh, di satu tempat, sedang fokus di sana kemudian selesai, cut off, geser lagi di tempat lain, itu sudah fresh lagi. Nah, itu kalau itu dilatih, gitu ya otot-ototnya itu dilatih untuk bisa seperti itu. Wah, itu luar biasa banget, karena kita itu powerful sebenarnya perempuan itu ya, multi-talent, powerful, dan uh, energinya itu banyak banget gitu kan. Iya. Maka, ayo Hanya kita banggar. perempuan yang bisa itu ya, karena iya. saya pernah mendengarkan, Ibu, kalau perempuan itu menggendong, dengan hati kalau laki-laki mengenai dengan otot gitu biasanya jadi capek lebih banyak capek kalau ibu-ibu bisa langsung gitu ya anaknya semalaman sakit juga masih bisa pada dari kantor gitu ya jadi sahabat semua ingat nomor satu tadi yang ibu bilang kita harus percaya diri dulu kita adalah ibu terbaik ya. untuk anak-anak kita semangat ya dia, sahabat ya. semua di rumah betul betul ya. betul yakin yakin bahwa anak itu paling cocok dengan kita karena lahir dari rahim kita gitu kan gitu ya itu pasti sudah sudah disiapkan gitu. Kita tuh okay. udah paling kita itu paling keren menjalankan peran itu untuk anak kita gitu. Betul. Hanya kita yang bisa. Iya, baik sahabat saya hmm. tanya, coba sahabat sekarang di rumah. Sudah? Sudah terjadi ya, sudah dapat booster semangat dari Ibu. Kita bisa. Kita yang terbaik untuk anak-anak kita dan untuk keluarga kita. Coba sekarang sahabat tuliskan di kolom komentar, aku adalah ibu yang baik karena. Nah, coba ini adalah bentuk penghargaan kita bentuk rasa sayang kita kepada diri kita sendiri coba tuliskan di kolom komentar aku adalah ibu yang baik karena ya karena selalu wangi di depan anak-anak mungkin belum bisa seperti Uma yang nadanya selalu lemah lembut gitu ya tapi aku adalah ibu yang baik juga karena aku pandai memasak Nah ini dari adek Kak Ira Trinyoto Karena anak-anak masih mencari ibunya setiap waktu Iya kan Masya Allah ya Bu ya Kadang kita yang iya. merasa saya sudah marah-marah Saya sudah ngomel-ngomel Kok anak-anak ini masih sayang aja sama saya ya? Iya Ayam adem gitu ya kalau ada ibunya gitu ya. Betul, terima kasih Kak Ira Betul, hmm. jadi Kak Ira adalah ibu yang baik Kemudian sorry family Aku hadir penuh untuk anak-anak dan keluarga Siap Iya terima kasih sekali ya jadi aku adalah ibu yang baik karena coba ada dari Arifia ping karena bisa mengendalikan emosiku Wah ya Masya Allah penting sekali untuk bisa mengendalikan emosi terima kasih Kak Arif ya bisa kita belajar nih bagaimana caranya ya Nah ibu kita kan rasanya sudah tadi sudah bersungguh-sungguh tapi pasti pernah melakukan kesalahan bagaimanapun kita pasti selalu ya manusia ya, bu ya pasti ya. pernah nah, bagaimana sih Bu untuk bisa bangkit dari melakukan kesalahan itu tadi Silakan ibu iya uh, kita adalah manusia ya yang normal tempatnya salah dan lupa gitu ya tempatnya salah dan lupa maka bagaimana kita memiliki pola pikir mindset untuk belajar dari kesalahan tersebut gitu karena kita uh, ketika sudah uh, sudah menjalankan kesalahan kita paham nih jadinya uh, apa ini yang yang uh, paling penting kita pelajari dari kesalahan yang sudah kita buat kemudian setelah itu adalah fokus gitu fokus kepada solusinya bukan kepada masalahnya terus gitu ya bukan kepada masalahnya oh duh nggak enak banget rasanya salah ini salah itu ya sudah sudah sudah selesai gitu. Kemudian belajar apa dari kesalahan. Maka di dalam keluarga itu penting untuk bisa punya forum-forum untuk merayakan-merayakan hal-hal yang semacam itu gitu. Kalau di rumah kami ada yang namanya fall celebration. Fall celebration. Iya, fall celebration itu adalah merayakan kesalahan. Gitu. Lucu ya. Ya, kadang eh, apa namanya orang eh, salah itu kok kenapa harus dirayakan? yuk sukses dong yang dirayakan gitu kan. Ya, ya. Nah, maka ini, ada bu. Iya, ada tagline yang gede banget, it's okay to make mistakes as long as I learn from my mistakes. Itu yang ditulis oleh Pak Dodi, itu kenceng-kenceng banget, itu di sana apal semua sampean gitu kan. Sehingga ditulis besar-besar di mana Ibu, mohon maaf? Di, di, dinding. <laughs> di dinding. Oh, sampai di, <laughs> di dinding ya? Iya, di dinding. Bye. Jadi eh, prinsipnya adalah eh, selama kami masih kuat, kalau dulu saya berdua dengan Pak Dodi, Pak Dodi kuat, kemudian saya masih proses belajar, ya oh ya, apa ya? Enggak apa-apa, kamu buat kesalahan enggak apa-apa. Tapi setelah itu kita akan belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian setelah kita sepaket, gitu ya, Bapak dan Ibunya satu paket mendidik anak-anak, kemudian kita berikan ruang anak-anak untuk berbuat kesalahan. Jangan takut, jangan takut untuk berbuat salah. Kemudian setelah berbuat salah kita akan uh, ambil ini uh, forumnya gitu kan kamu belajar apa dari kesalahanmu sudah melakukan kesalahan apa pada bulan ini kemudian kamu belajar apa dari kesalahan itu nah ternyata pelajaran yang diambil dari sebuah kesalahan itu dalam banget, gitu. dalam banget. Kemudian nggak pernah akan lupa gitu, nggak pernah akan lupa karena rasanya itu kayak semua indera ini ikut gitu ya, yang lemas, yang hatinya nggak enak, kemudian um, apa namanya suaranya sengol, nggak nyaman semuanya gitu kalau salah itu. Nah itu ternyata semua indera ikut ikut merasakan gitu, ikut merasakan Dan dari situlah anak-anak banyak belajar dari kesalahan. Maka teman anak-anak uh, itu selalu mulai, ayo mumpung bapak ibu masih kuat gitu mau membuat ibu masih kuat uh, kamu kamu dalam posisi lemah maka kamu belajar di kesalahan agar kamu kuat gitu agar kamu kuat nah terus untuk bisa dilatihkan satu persatu gitu. hmm, wow jadi kesalahan dirayakan diobrolkan diomongkan kan sering bu biasanya jangan ngomongin yang salah salahnya dong gitu nah ini gimana bu jadi misalnya di forum apa nih boleh kalau dapat bocorannya nih bu menarik sekali jadi uh, kita ini kadang uh, ketika melakukan sesuatu kan melakukannya adalah evaluasi ya Kadang kalau kita habis, habis mengerjakan sesuatu gitu kan kita evaluasi Kamu salah apa kemarin, kekurangannya ada di mana gitu kan iya, Nah inilah yang uh, kita ubah akhirnya di keluarga kami Se Sebulan sekali kami ngobrolin tentang uh, mengapresiasi Apresiasi itu salah satunya adalah dalam bentuk Bagaimana kamu belajar apa saja selama sebulan ini Termasuk kegagalan, kesalahan gitu Kegagalan dan kesalahan Jadi uh, sebulan sekali kita ngobrolin itu gitu uh, Sudah salah apa sehingga uh, orang tua dan anak-anak itu tidak takut untuk menyimpan Atau menutup-nutupi gitu Menutup-nutupi kesalahannya bahwa iya memang saya salah Bulan ini saya salah Kemudian saya banyak belajar dari kesalahan itu sehingga ngobrolnya adalah ketika anak-anak sudah bisa bangkit dari kesalahan, tidak hanya di tengah-tengah, ya, tidak hanya di tengah-tengah ketika melakukan kesalahan. Selesai, Nggak ada, enggak ada solusinya. Sudahlah, aku salah, kok udah gitu aja, udah. Dan dalam kondisi drop gitu ya, kondisi drop, sehingga uh, dia tidak berani untuk bangkit kembali. Nah, forum-forum itu adalah forum untuk membangkitkan. Endingnya selalu tepuk tangan, tidak ada ya. Gimana sih, kok bisa jadi kayak gitu? Tapi keren, kamu belajar banyak dari kesalahan itu. Dan bagi anggota keluarga yang lain, ini bisa jam starting. Jam startingnya apa? Tidak perlu mengulang kesalahan yang sudah dilakukan oleh uh, saudaranya. Maka, kalau saya, di ibu profesional, kan selalu bilang, "Coba pelajari kesalahan saya sebagai ibu dulu, seperti apa." sehingga teman-teman tidak perlu mengulang kesalahan saya tapi teman-teman dapat challenge kesalahan versi teman-teman yang lebih naik kelas gitu naik kelas dibandingkan uh, versi saya dulu gitu. Nah, itu adalah proses kita uh, belajar bareng. Jadi jangan cuma keren-kerennya aja, jangan cuma sukses-suksesnya aja itu mah gampang gitu ya yang kayak gitu tapi bagaimana bangkit dari jatuh. Nah, itu itu yang yang itu harus yang kita... diselebrasikan tadi ya. Jadi bukan bentuknya evaluasi Yang langsung saat itu juga Kamu salah ini, ini, ini Nggak. Tapi sebelum sekali saat dia sudah bangkit Sudah belajar dari kesalahan itu Sehingga kita bisa saling belajar Jadi yeah. sahabat jangan takut merasa salah itu yang membuat kita manusia ya Bu ya buat kita sempurna sebagai manusia itu kita melakukan kesalahan. tetapi seperti tagline di rumah ibu Septi tadi selama kita belajar dari kesalahan itu semangat sahabat Mari sama-sama terus belajar ya selamat datang untuk sahabat yang baru bergabung bersama kami dalam episode terakhir ibu generasi cerdas semua ibu hebat sebuah parenting talk show yang kami kemas di dapur ibu profesional Asia terima kasih ya sahabat sudah menyimak sampai menit ini sudah tidak sabar lagi sepertinya Iya ini yang ditunggu-tunggu dari saya sampaikan tadi di awal ya masih ada hadiah menarik yang akan kami bagikan dalam segmen apa ini dia waktunya aku... Oh iya, waktunya kuis tebak katain ini kita akan kangen sekali dengan suara ini nanti ya. Ada satu buah soundbook, Aku Tidak Takut Tidur Sendiri. Ini sebuah buku kolaborasi antara Little Giants dan Gulali Book untuk satu orang pemenang ya. Aturan mainnya tentu saja, seperti biasa, peserta menjawab di kolom komentar. Pemenangnya adalah yang paling cepat dan tepat menjawab di kolom komentar yang akan kami terima di Backstage Studio ya. Jadi mungkin akan ada perbedaan sinyal mungkin biasanya saya sepertinya sudah menjawab duluan tapi ternyata tidak ya. Ini ada perbedaan sinyal tentu saja. Nanti saya akan bacakan pemenang sesuai yang tertera di layar. Ya silakan pemenang nanti ya mengklaim hadiah melalui DM Instagram di @ibu_profesional_asia. Baik sudah siap? Siap semuanya sudah? Satu dua tiga baik. Ini dia pertanyaannya. Nah gampang sekali Ibu Septi adalah founder dari apa coba komunitas apa Banyak sebenarnya beliau tetapi ini ada yang spesial Silakan di yang di blur blur sedikit ini ya Apakah masih bisa terlihat Ibu Septi adalah founder dari komunitas Ibu depannya ya bla bla bla bla, bla. Ayo coba Silahkan dituliskan di kolom komentar, ya. Ibu, bla bla bla bla bla gitu ya, <laughs> dari Ansori Family. Profesional, wah, apakah benar? Coba kita lihat jawabannya. Iya, betul sekali. Terima kasih. Jawabannya, dan selamat untuk Ansori Family. Langsung saja di screenshot boleh kemudian DM ke akun Instagram at Oke, okay? terima kasih sahabat setia tayangan ini. Ada yang ingin disampaikan Ibu pesan dan harapan Ibu untuk perempuan Indonesia, untuk para Ibu? Silahkan. Ya, ya untuk semua Ibu di Indonesia dan yang tinggal di luar Indonesia, Anda, anda adalah uh, manusia hebat gitu, manusia hebat. Dimana... Dalam menjalankan peran ini, teman-teman sudah dibekali segala macam amunisi. gitu Segala macam amunisi dan senjata untuk menjalankan peran tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka asahlah amunisi tersebut, gunakan amunisi tersebut dengan cara belajar, belajar, dan belajar. Di ibu profesional ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita belajar bareng kemudian setelah itu kita bisa berkembang ya berkembang dari diri kita setahun yang lalu dengan diri kita saat ini kemudian yang ketiga adalah kita berkarya ya berkarya karya apa saja teman-teman bisa melakukan menunjukkan karya dari dalam rumah dan dari daerah ranah, ranah pabrik maupun ranah domestik dua-duanya bisa kemudian setelah berkarya jangan lupa untuk berbagi Ya, karena itu akan menjadi legacy dari teman-teman. Dan setelah itu kehadiran teman-teman berdampak, bermanfaat bagi diri Anda, keluarga Anda, dan lingkungan masyarakat sekitar Anda. Maka semangat untuk memulainya. Wah, Masya Allah. Ya, semangat teman-teman yang menjadi guru di sekolah fokus mengajar dengan sungguh-sungguh menjadi dokter di rumah sakit perawat bersungguh-sungguh merawat pasien gitu ya begitu di rumah bersungguh-sungguh menjadi seorang ibu Wah dan sahabat yang di rumah di ranah domestik menjadi ibu rumah tangga tidak ada kata hanya ibu rumah tangga tidak anak ibu rumah tangga banyak tetap yang harus dipelajari kesehatan juga finansial terus semangat belajar ya. belajar belajar dan belajar Wah Masya Allah terima kasih sekali ibu tidak cukup rasanya masih pingin terus <laughs> Pengen terus ini mendengarkan, ibu berbagi ilmu tapi tidak bisa. Ibu, waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih sekali, ibu sudah meluangkan waktu untuk kami. Untuk ya, um, terima kasih untuk Nusantara, ya. iya Terima kasih, semoga insyaallah kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Ya, ibu, saya antarkan kembali ke salah tiga dengan pesawat jet, khususnya. Siap. Terima kasih, ibu. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih juga kepada sahabat Nusa dan Rara Lovers Juga sahabat ibu profesional dimanapun berada yang sudah menonton ya Semoga ada banyak hikmah yang bisa kita petik dari tayangan kita hari ini Duhai ibu mari bersungguh-sungguh dalam menjalankan peran apapun yang kita ambil Bekerja di ranah publik mendapatkan banyak pahala Fokus membersamai keluarga di ranah domestik juga tidak kalah mulia Lakukan dengan ikhlas dan bahagia. Saat lelah melanda, tidak mengapa untuk berhenti sejenak dan mengatur nafas. Tapi ingat, mari terus belajar dan bertumbuh bersama anak-anak kita, karena semua ibu hebat. Kita sudah sampai di penghujung acara, silahkan follow akun media sosial at ibu Asia untuk mendapatkan informasi kegiatan bermanfaat lainnya. Dan juga banyak buku gratis yang bisa diunduh di bio Instagram Ibu Profesional Asia. Ada ibu e gratis karya member Ibu Profesional Asia bisa langsung diunduh ya. Ada resep masakan, ada resep kue kering. Ada, wah keren pokoknya, silahkan ya Langsung saja ini semua gratis Tapi jangan lupa juga untuk follow akun at Nusa Official dan at Cerita Rara tentunya Saya Fifta mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini Dan juga tim Parenting Talk Show Ibu generasi Cerdas pamit undur diri Mohon maaf apabila ada sikap dan kata-kata yang kurang berkenan Selama episode 1 sampai episode 16 hari ini sampai jumpa di lain kesempatan, insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa Ibu generasi cerdas, mendidik generasi cerdas dari rumah untuk dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.